Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya mengenal dunia trading di tahun 2018, saya tahu Binomo Binary Option dari iklan, kemudian saya pun mengikuti pelatihannya 2019, saya membuat konten di Youtube, sampai saya dikenal sampai sekarang dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain apalagi sampai menipu Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu Tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi Dan saya juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan semua aparat yang telah bertugas mengawal kasus ini Dan tentunya kedepannya saya berharap yang terakhir semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini Untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal Karena semua investasi memiliki resiko Dan yang terakhir, sebagai seorang pria yang bertanggung jawab Tentunya saya akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada Dan sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal uh, dunia trading, baik binary option atau forex, crypto, dan lain sebagainya besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini uh, agar uh, sanksi terhadap saya bisa diringankan, kemudian juga apa namanya uh, untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati, untuk berhati-hati agar uh, tidak ini sama trading-trading yang ilegal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh